Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, ikhwani filah rahimukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza Wajalla, Tuhan semesta alam yang dengan karunia serta izinnya kita dapat berjumpa kembali dalam satu lagi video kisah mu'alaf. Tak lupa sholawat serta salam. Semoga selalu tercurah bagi junjungan kita, manusia terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga para sahabat beliau dan juga bagi pengikut beliau yang istiqomah dalam menjalankan sunnah sunah beliau Sobat vilah yang semoga selalu dalam lipahan rahmat serta barokah dari Allah kami terus berusaha menghadirkan kisah perjalanan dalam menjemput hidayah dari narasumber para mu'alaf yang insya Allah bisa memberi manfaat yang besar bagi kita semua seperti kisah dari narasumber kita dalam video yang sebentar lagi akan kita saksikan bersama Bagaimana kisah perjalanan untuk kembali kepada Islam dari narasumber kita kali ini? Mari temukan jawabannya lewat video beliau. Selamat menyaksikan. Jadi saya waktu itu sebelum menikah itu saya sudah masuk Islam. Itu pun masih karena ikut ya, bukan bukan karena belum karena hidayah belum. Saat itu saya saya belum mendapatkan yang namanya hidayah itu apa. Ya setelah ya sempat sih, sempat ada pertentangan dari keluarga tapi saya akhirnya tetap menikah juga secara Islam dan saya benar-benar yang uh, menjalani sebagai seorang muslim sholat atau apa itu setelah pernikahan 10 tahun 10 tahun itu saya terombang-ambing kadang pulang ke rumah orang tua, ke gereja lah, macam-macam dan itu memang luar biasa, sepuluh tahun itu cobaannya luar biasa karena saya mungkin waktu itu kosong, nggak, nggak ada apa ya nggak, nggak punya iman ya, kesini enggak, kesini enggak ya suatu saat uh, saya kan punya anak, anak satu cowok, Sa saat itu ma masih satu hmm. tapi anak saya itu saya masukkan ke sekolah Islam dari kecil saya aja uh, panggilkan guru ngaji Uh, termasuk Mbak Fani ini waktu itu dip, uh, belajar ikro anak saya masuk Asia itu semakin bertambah besar SD kalau tidak salah itu sering sering apa ya ada pelajaran agama yang anak kadang bertanya mah ini kamu gini-gini saya bingung saat itu saya nggak tahu apa-apa itu terus suatu saat saya udah mulai ketertarikan tapi saya mungkin masih belum apa ya, belum terpanggil atau bagaimana. Terus akhirnya suatu saat itu anak saya itu, karena saya tahu di sekolahan harus diajarkan sholat kan, paling enggak kan ada pelajaran agama, agama Islam. Dan nah, saat itu saya uh, nyuruh ke anak saya supaya sholat. Dia dengan, dengan entengnya dia ngomong, mama aja papa nggak pernah sholat walaupun suami saya muslim. Tapi memang saat itu suami saya belum. Apa ya, mungkin dulu sholat, tapi e, menikah sama saya, saya belum pernah lihat suami saya sholat. Mama, papa aja nggak sholat, ngapain? Saat itu saya kayak dihantam. Dek! Pertama itu. Kok gini ya jawaban anakku, gitu. Terus beberapa kali lagi, karena ada tuntutan saat itu orang tua paling nggak membimbing. Anaknya suruh sholat saat itu ya. Karena, karena tuntutan sekolah mungkin ya, terus beberapa kali lagi saya seperti itu lagi, seperti itu lagi, jadi saya seolah-olah kayak dihantam setiap hari, mama papa aja nggak pernah sholat, aku nggak mau sholat, terus saya gitu, terus lama-lama saya uh, merenung merenung hidup saya itu mau dibawa kemana gini, saya nggak sholat, saya nggak ke gereja juga, nah, ya itu lama-lama saya kok seperti ingin tahu, ingin tahu, belajar, sholat itu gimana sih, gitu. Terus saat itu saya punya teman, suaminya itu mau berangkat umroh. Saya nggak tahu kalau mungkin di sana, yang saya tahu, pasti ke sana doanya pasti dikabul, cuma saya belum yakin. Saat itu saya nitip lah, nitip surat. Tapi saya kasih surat itu untuk Allah, saya nggak tahu nanti mau ditaruh di mana gitu. Saya kepingin, saya minta didoain, saya kepingin macam-macam deh. Lait begitu suami teman saya mungkin udah sampai di Mekah atau apa ya. Saya kok tiba-tiba ingin belajar sholat. Saya, saya saat itu nggak punya mau kena, nggak punya apa saya terus pinjam ke teman. Tapi saya hanya belum tahu apa ya, belum tahu doanya apa cuma saya. Aku melu lah ya, melu salat gitu. Saya saat itu ke teman saya. Teman saya kaget itu istrinya yang suaminya berangkat umroh itu. Ayo, ya, ayo, ayo, belajar. Tapi cuma gerakan aja. Saya enggak, saya belum <laughs> belum belajar apa-apa. Terus semakin kuat, semakin kuat, saya itu akhirnya membeli buku. Belajar sendiri di dalam kamar, baca ini. Suatu saat, suami saya masuk ke dalam rumah, kaget. Tahu mungkin saya sholat. Semenjak itu suami saya akhirnya dia mencari, maksudnya mencari ke uh, yang lebih berilmu ya, mungkin dia kepengen ngimamin, cara ngimaminnya itu bagaimana. Akhirnya, ya itu Alhamdulillah suami saya jadi akhirnya ikutan sholat, nah, ya itu Pak, perjalanan-perjalanan uh, itu hampir saat itu hampir uh, rumah tangga saya memang hampir lepas saat itu, karena memang fondasinya nggak ada. Kita sering ya kadang berantem ini dan itu karena nggak ada akidah yang kuat dalam, dalam rumah tangga saya. Tapi Alhamdulillah di saat uh, mungkin saya di saat di tengah-tengah padang yang gersang, Allah itu memberikan rahmat. Mungkin lewat anak saya juga, hmm. itu sering saya di, dihantam dengan jawaban anak-anak saya itu yang polos dengan mungkin kok Mama, bisanya cuma umur, menung, umur berapa? Tidak ada tindakan apa-apa. Itu umur berapa? Anaknya mungkin kelas satu, ya. Ya. Oh masih kecil ya? Satu, <laughs> dua, gitu ya, ya. kan? Cowok ya? Iya, came. cowok, cowok gitu. yeah. itu, itu sering seperti itu, yaitu sedikit-sedikit <laughs> yang bisa. Apa, saya itu sampai mungkin Allah itu memberikan hidayah terus, saya hanya mencari. Mencari tahu dan tahu, terus saya kepingin bertemu orang-orang baik yang bisa menuntun saya. Alhamdulillah, saya ketemu Mbak Fani, like, terus ketemu siapa akhirnya. Ternyata Islam itu nggak cuma sholat ya, sudah belajar-belajar gini. Belajar. Saya belajar pakai hijab. Saya penasaran dengan Al-Quran, tapi saya saat itu impossible. Hmm. Saya nggak mungkin bisa, tapi ternyata Allah itu bergendak lain hmm. Alhamdulillah saya sudah bisa baca Qur'an hmm. uh, sudah dengan belajar, uh, di rumah Qur'an lah, mencari guru, dengan metode ini, Alhamdulillah sampai sekarang Alhamdulillah saya sudah ya dikatakan bisa ya Alhamdulillah bisa lah ya Mbak hmm. Bisa, hmm. Ya, Alhamdulillah <tuh> itu kemudian untuk orang tua gimana itu? waktu orang, masuk Islam tahun ya, kalinya? saat itu, ya memang keberatan, tapi orang tua saya bijak. Hmm. kois gede tua pilihannya seperti itu, ya udah dijalani. Hmm. Ya udah orang tua saya alhamdulillah nggak, sampai sekarang pun orang tua masih non muslim, adik saya masih non muslim juga. Nah Kalau saya dulu itu di Katolik kan karena ya mungkin karena turunan ya, karena orang tua ya. Dan saat itu saya nggak mendalami sebagaimana di Katolik kan uh, yang terkenalan liturgi. liturgi jadi iya. tidak tidak mempelajari Injil itu sebagaimana itu enggak. Kita hanya setiap hari nanti uh, ini udah ada urutannya gini-gini yeah. gini, jadi saya sendiri itu ya hanya sebagai anak misdinar. Yeah. Anak ini jadi enggak nggak terlalu apa ya di di Katolik itu enggak terlalu fokus ini pengupasan Injil itu mm -hmm. itu enggak jadi dan perbedaan yang saya alami itu hmm. saya cuma dulu pernah heran saya suruh mengaku dosa sama Romo cuma hmm. aneh aja gitu loh hmm. kok dosa saya dikasih tahu orang ke orang sampai sebegitunya cuma yang namanya ya, yuk melulah uh, pengakuan dosa itu saya cuma sekali aja dalam suhu ya, hidup ikut. itu so, karena penasaran hmm. itu katanya kalau udah ngaku dosa udah bersihlah itu ya diampuni itu ya cuma itu tapi saya nggak nggak ada kemantapan Masya Allah ya setelah Allah. saya uh, apa yang baru saja baru kita saksikan Islam, tadi sungguh Masya merupakan Allah, sebuah ternyata, perjalanan untuk kembali kepada Islam yang sangat luar biasa serta saya sampai bisa memberi inspirasi uh, atau menumbuhkan semangat kecil. bagi kita untuk kita terus meningkatkan maka, kualitas iman minum, serta takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Kamar oh, man, dan supaya ada lebih banyak soal kita pamitin, yang bisa memperluas manfaat dan kisah narasumber kita tadi, men-share atau likukan itu, akun itu. Masya Allah, melalui itu. akun media sosial yang anti, insya Allah semuanya itu luar biasa, insya Allah dengan membacakan video ini dapat membuka jalan jaya bagi saudara-saudara dan perempuan kita ya Muslim, memang mungkin berat karena ya mungkin yang ketol sekali saya kan saya kalau suami saya pribadi itu mungkin santai dan hmm. ya udah seperti itulah gitu jadi saya mungkin saya itu menung, kepinginnya menuntut anak-anak saya seperti ini ya Allah saya kepingin karena saya kadang iri lihat ya Allah anak anak laki-laki ke masjid hmm. ini dan itu saya memang jauh, masih jauh karena mungkin saya berat yeah. ya gak tahu itu, saya cuma ya Allah mudah-mudahan saya cuma berharap sama Allah udah itu aja sih ya ujian Memang gak ada berhentinya, saya itu ujian dikasih sakit luar biasa sampai operasi beberapa kali Tapi saya gak, gak namanya gara-gara nyonglebu Islam, hmm, gak saya gak yeah. kepikiran sampai segitu Demikianlah perjumpaan kita kali ini Seperti biasa, sebelum video ini saya akhiri Kembali saya memohon dukungan Antum agar channel kami ini dapat terus bertahan dan berkembang Serta terus menghadirkan konten-konten islami Antum cukup klik ikon jempol yang ada di layar, lalu subscribe, aktifkan notifikasi dengan klik ikon lonceng, dan tuliskan komentar mengenai video yang baru saja antum simak. Jazakumullah khairan kasiran atas dukungan antum. Insyaallah kita berjumpa kembali pada video berikutnya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.